terus Oke, okay. aja Ya Oke Ayo, semangat Yang gila itu Bapak Oji Bapak Oji Dari 8, Oke set kedua Cara dan dari Kekulat, kosong-kosong Pindah poin dua puluh, Masuk, bidah-hoye, di tempat ini nih <SILENCIO> kalau gitu saya tempatkan. <laughs> Poin 21 lawan menang ini pak Ini baik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 ขอต้อนรับครับยิน oh dua dua puluh kita selamat um, um, um. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Santoso Ketua Perkumpulan Setulur Cepogo atau Persepogo. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat dan seluruh warga Kecamatan Cepogo Kabupaten Boelali yang sudah memberikan supportnya sehingga kami bisa mengikuti seluruh cabang olahraga yang dilombakan oleh PKPB. Tetapi saya mengatasnamakan teman-teman Persebogo menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Camat dan seluruh warga Kecamatan Sebogo karena kami baru sebatas partisipasi. Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang kami bisa berkarya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.